Akar cacing orang bro. Hmm? Akeh cacing orang. Iya lumayan lah. Siyakin manis orang lagi, seperti ini. Apa? Yakin manis seperti mani, mani. si, ini? Manis lah, manis manis. ini ceritainnya rotu, jauh rotu, rotuan ini. Kalau nggawe dikit siapa nih? Gun gula, gula lah, tenang aja. Ya bisa. Cerita anak-anak di anak leder tungkon. Kira-kira? Nah, cerit. Ini enak segerombolan Bof Pirong, jadi gede-gede Bingung jeluk wajalah, wajah, aku setenang ini aku Sejujurnya sih orang-orang lagi, belum terjamah para pemancing lagi Assalamualaikum pemirsa, Berjumpa kembali dengan Sejak Mas Hasan dan juga Mas Gumret Ini spot angker kata masyarakat sekitar Ada lele gedenya, lele beringasan kita coba menggunakan cacing seperti kemarin, cacing bumbuk. Yang jodohnya tempuran. Tempuran. Tempuran. Tempuran. Tempuran. Tempuran. Oh, si sebelahnya ada Iya. Bagaimana bismillah untuk musuh nekatnya. Bancang petgaik langsung mencoba. Dimulai dari jam 4. Yoh. Bismillahirrahmanirrahim. Iwan ikan nih, Bapak Saat leh maring-maringi seperti ini Iya boleh Ini Hmm. Nah, ya. Ya, memang wajar pertama kali sama sekali wani para komen, kira, wala, wala, wala, wala. ya. lagi untelup, nah, ya. oh, like Loren Soren Jo ondrup ondrup strek wih adil ali wowong ni ter bro. Bro. alhamdulillah double double double Ya, <laughs> baru dapat dua ekor. alhamdulillah manuhara, wah manuhara, telung nyari manuhara mas, manuhara belum nyari mas, belum nyari mas, alhamdulillah. berapa sih? duduk oh, monster Ya. monster oh, ini ya? oh, oh, oh, oh, mantap Jadi kita masih ya, man. ya. ya, lah Mas. Mas. Mas. Oh, kayu. Wah, Alhamdulillah. Nek Sih, kita bisa, bisa, bisa, bisa, bisa. Nah, terus terang aku nek aku ragu, aku apa, ini, ini? Yang dimasuk, ini apa ini? Ini lele tenanan no oh. Pak Sih, ini apa hunepi, buye, Pak nah, terus, terus terang aku, oh. aku, aku anu. ceklun, Mas. Siapa? tak. Ini, si. Si, bila. Bila, bila. Jabu, tak Tak Nah, rokok kok ini kedep. Nah, jari hmm. ini mampiannya, hmm. mau anu rokok itu nah, yuk, yuk. Gede tenang, gede tenang nah, loh, loh, orang, kan? Yakin, yakin nih, goreng, goreng. Nah, nih. Alah, orang-orang Apa sih? Ibu, aku. orang kedep, jari kedep. tak hmm oh, orang kedep, tak seboleh momen pertama kali alhamdulillah tunggalnya sih ya pak gombrek jarennya oke jarennya nah, hmm. oke jarennya uh, oke jarennya oke jarennya oke okay. oke oke terserang rakan kraman ini bro, aku cek ragu Ora hmm orang, orang lho, seorang yang tak keboleh orang orang kedep lho yakin ya yakin, aku seboleh aku lho seboleh aku, hmm. aku seboleh aku aku seboleh aku yang kau bunyi merimpeni wiheng kok orang, -orang. Yakin nih? Terus yakin. Kemre jampe-jampe ini Ora Itu hmm. sekitar kilo, Anak. Anak. Anak. Hmm. kilo ya? Sekitar Ya sekitar lah. Oke, oke, terus ini gra. yakin ya. hmm. lumayan. Tempatan mancing ini sangat luar biasa. Saudara-saudara, kita dapat momen yang ini tidak diduga-duga. Luar biasa Di Kali ini yuk, ya support angker kita mendapatkan jackpot berubah lele gede. Ini loh, ini loh. Oh, Mas Gumberk mendayut. Orangnya nih saudara yang tuh, jackpot, jackpot jumbo. Biji, baju enggak kayak gede semua, nggak Mas Gumberk ya. Iya dong, semangat teman-teman. Mas Ada yang mengikuti hatu kanan ini melakukan yang parkiran, cacing intai saudara. Aduh, akhirnya sampai di parkiran juga. Aduh. Oke, masih terus tele tele. Capek saudara. Capek saudara. Capek. Mantap sih. Mantap saudara-saudara. Faktor keberuntungan sing luar biasa ya baru kali ini untuk jackpot. Predator. Ikan berkumis. Predator senja nek nah, iki. <laughs> nah, masih tri nih ya. baru pertama kali melu mancing. Mantap, Mas. Mantap. Mantap. Oke ya, Meruna, ya lanjut ya. Besok meloneh. Oke. Mantap, Saudara. Eh, ya, itu sih esplonges tenang. Capek, Mas, Bro? ntar malam itu di sate. Kita Ampe. undang Mbak Nani. Siap. apakah Apakane mengkis-mengkis. Tapi ndak apa, terbayar sudah dengan ikan. Tapi puas.